serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kesayangan kita, Leslar. Tentunya, baiklah, sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, persahabat, ya, kita lihat di sini ada postingan potret Abang Fatih bersama Bang Akbar, sahabat, ya, Masya Allah, Abang El. Raut wajahnya lucu dan menggemaskan banget persahabat ya. Ini mah penyemangat bagi kita semuanya. Jangan lupa voting ya untuk Bunda Lesti di ajang IMA karena dukungan sangat berarti banget buat Bunda Lesti. Jangan lengah, terus semangat, kompak, solid untuk mendukung idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada informasi dari Marwa FC. Karena bakal ada acara Maulid Akbar terbesar di Jawa Barat Majelis Bin Yahya, persahabatnya hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022 pukul 7 pagi sampai dengan selesai di lapangan Majelis Bin Yahya Jalan Raya Puncak, Hankam, Cisarwa, Bogor, persahabatnya itu informasi bakal ada pengajian lagi persahabatnya di Jawa Barat tepatnya di Bogor Mudah-mudahan Leslar bisa menghadiri acara tersebut Leslar tentunya bisa memberikan kebahagiaan lagi untuk kita semuanya Kemudian simak juga persahabatnya Cido kan Vitamin juga yang kita dapatkan saat momen Leslar di Bandung Ini saat di rumah makan nih persahabat, ya, Masya Allah Romantis banget walaupun versi blur Kita merasa bahagia melihat postingan ini Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu untuk Lesti dan Bilar Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun sahabat ditingan sekolah Leslar Assalamualaikum Bismillah ya Allah Berikanlah kami ketenangan, kesehatan, keselamatan, dan semangat Untuk melakukan segala hal-hal baik hari ini Serta berikanlah kami kemudahan Dan kelapangan rezeki yang melimpah dan berkah Serta kabulkan setiap doa dan hajat kami Amin Masya Allah banget ya Kita aminkan Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Selalu bahagia dan apapun yang dilakukan kita semua selalu dilancarkan Kita lihat juga para sahabat ya Kabar berikutnya ada tentunya kalimat atau kata-kata yang diunggah oleh akun Elfat 21 Semua perempuan akan selalu menjadi penting dalam kehidupan manusia Mengapa tidak? Keberlangsungan generasi ada pada rahimnya keberlangsungan peradaban ada pada jalan pemikirannya Karenanya jagalah perempuanmu cintai dia kasih dia karena setiap anak berhak diasuh oleh ibu yang bahagia Masya Allah setuju banget persahabat ya. ibu yang bahagia akan mencetak anak yang penuh kasih dan cinta luar biasa selanjutnya disimak juga bersahabat ya kita mendapatkan kabar dua jam yang lalu nih diunggahan Om Kevin persahabatnya perhatikan ini tentunya masih mengenai Cianjur yang terkena bencana gempa, para ya, di sebuah kalimat Sehari semalam, HP-nya mati, tidak ada kabar Pas ada kabar, rumahnya hancur Ya Allah, kuatkanlah saudara saya yang ada di Cianjur Ini saudaranya Om Kevin, para ya Terlihat rumahnya, para ya, tentunya hancur Karena gempa yang melanda Kita doakan mudah-mudahan, para ya Saudara-saudara kita yang berada di Cianjur selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tentunya selalu diberikan perlindungan. Amin. Kemudian juga bersahabat di simak ada sebuah kalimat juga yang digunakan oleh akun fans Leslar, Leslar Switi Di situ menginformasikan... Assalamualaikum semua mau kasih imbauan jangan percaya YouTube TikTok media online yang bikin berita rumah Bunda El hancur itu semuanya hoax. Saya sudah dapat informasi tempat terjadinya gempa jarak ke rumah Bunda El 4 jam. Alhamdulillah kampung Bunda El aman dan selamat tuh persahabatnya. Untuk media yang memberitakan rumah Bunda Lesti hancur itu hoax persahabatnya itu tidak dibenarkan kemarin juga kita sudah mendapatkan informasi lewat DM ayah kejurah bahwa untuk keluarga Bunda Lesti yang di Cianjur itu Alhamdulillah aman dan untuk yang memberitakan rumah Lesti hancur itu tidak benar para sahabat ya kita mendapatkan informasi sebelumnya di sini Om Kevin itu saudara Om Kevin yang berada di Cianjur tepat di lokasi terjadinya gempa kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana Berada di Cianjur, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kekuatan, ketabahan, dan semoga mendapatkan pertolongan persahabat, ya, Amin. Kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Devita TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.